bahkan penasihat hukum ikut berkontribusi dan mempertahankan kebohongan Jaksa Penuntut Umum Membantah Pembelaan Kuasa Hukum Ferdi Sambo Pembelaan yang sebelumnya disampaikan oleh tim penasehat hukum Verdi Sambo membantah semua tuntutan jaksa penuntut umum. Kini, giliran jaksa penuntut umum yang membantah pembelaan tim kuasa hukum Verdi Sambo. Lagi-lagi, penasihat hukum terdakwa memperlihatkan ketidakprofesionalnya dalam mempertahankan hak lainnya, sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh tim penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah. Padahal, nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memeriksa memberikan keterangan demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada dan terdakwa Verdi Sambu S.I.K.M.H saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan di hadapan persidangan didampingi oleh penasihat hukum sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya dan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sah, karena barang bukti tersebut kesemuanya telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri yang Di Dimana bantahan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum secara bergantian dan tegas-tegas isi daripada replik tersebut diantaranya, Jaksa menduga bahwa kuasa hukum sebenarnya mengetahui fakta dan bukti yang telah terurai pada saat proses sidang saksi maupun terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum menduga bahwa kuasa hukum sepertinya turut mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa Ferdi Sambo Jelas-jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling 3 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346 keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan kepada korban Novo Riansyah Yusua Barat. hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh penasihat hukum hanya saja penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo berusaha untuk tidak mau tahu dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan pada terdakwa Verdi Sambo demi kepentingan terdakwa versi Sambu, dengan tujuan agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang, bahkan penasihat, tukung, bahkan penasihat hukum juga ikut proaktif saat dilakukan rekonstruksi, baik di saat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim yang memimpin penanganan perkara ini. Sehingga patut diduga bahwa peristiwa tersebut nyata-nyata sangat dipahami oleh penasihat hukum terdakwa versi Sambu SHSI KMH.